Single terbaru LASI ke Jorot ya, serinya, persahabat ya, Sudah masuk trending 21 Dengan viewers 400.000 Wow Belum genap 24 jam saja Baru 16 jam persahabat ya Untuk tester single Baru di LASI sudah trending Wow Ini paling ditunggu banget Pasti ya persahabat ya Untuk versi lengkapnya Mudah-mudahan Tentunya bisa trending nomor satu, baru hanya saja bersahabat ya. Lesti Kejora sudah trending. Wow, masya Allah, inilah yang membuktikan bahwa dukungan semakin banyak, semakin kompak dan solid dari orang-orang yang tulus mencintai karya-karya terbaik dari Lesti Kejora. Info ini kita dapatkan juga dari akun Lesnar Update New. Ada kalimat konsen yang dituliskan, yuk biar semangat. Malas-malesannya kita denger ho oh, dulu Udah trending 21 nih, tuh persahabatan. ya. Yuk kita pucukin, mudah-mudahan bisa masuk di lima besar dan mudah-mudahan saja bisa di nomor satu trending. Amin, ya Robbal alamin. Untuk berikutnya para sahabat kita mampir juga ke unggahan ayah kejora. Ini semalam mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan di acara tujuh bulanan Lesnar bersama Besan. Ada pub dance dan ada Ibros Maladewi. Tentu di tengah-tengah ada pasangan yang sangat luar biasa Lesti dan Rizky Billar. Dan tentu di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh ayah kejora. Bismillah, insya Allah apapun yang kami lakukan kami berusaha yang seluruh lurusnya dan gak ada drama. Wow, persahabat ya, kata ayah kejora. Apapun yang kami lakukan kami berusaha yang seluruh lurusnya dan tidak ada drama, persahabat ya. Hingga komentar banyak tanggapan banyak yang diberikan. Tentu sini juga ada komentar dari kakak Resti Bilar yang memberikan emot, minta maaf dan memberikan love hitam kepada ayah kejora Dan tentunya ada semangat support dari Om Kevin mengatakan semangat ayah dan memberikan love hitam lima persahabat yang memang luar biasa. Mudah-mudahan persahabat, keluarga besar Leslie Bilar selalu diberikan perlindungan dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan dan komentar lain diberikan dari akun Instagram Markona Anaskor mengatakan yang drama mah netizen iri dengki abaikan mohon maaf pap dance kenapa pose tuh oh. aw <gifat> penasaran banget ya dengan tentunya caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora dan tentu di sini juga ada sebuah kalimat komentar di postingan Ayah Kejora dari pasangan Anaskor nomor 1 Rizky Bilar, ayah kejora, semangat, fokus ke BBL Jangan kotori kebahagiaan kalian dengan ulah Markona, bersahabat ya Yuk sama-sama tentunya kita abaikan saja Kebencian dari orang-orang yang selalu tidak menyukai Leslar Tetap kita sebagai fans sejati yang kompak dan solid mendukung idola kita Ke kabar selanjutnya Ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan juga bersahabat ya Wow, perhatikan di ungan ini ada sebuah kalimat dulu, begadang karena FIFA sekarang. Bapak, -bapak satu ini akan begadang karena ngurus BBL. At Rizky risk, Oh wow, Kalau dulu begadangnya main games, persahabat ya. Kalau untuk sekarang begadangnya untuk ngurusin BBL, masya Allah. Mudah-mudahan kata "bilar" menjadi imam yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dan selalu bisa menjaga. Keluarga kecil Masya Allah banget ya semakin bangga dan semakin bahagia Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya Perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial dari Tehmeli Guslaw Yang mana ini kemungkinan kemarin persahabat, ya. Ada sebuah Postingan kalimat juga yang dituliskan Lewat caption oleh Tehmeli Akhirnya permintaan netizen Agar saya membuat lagu Untuk Lesti Kejuara Terlaksana juga atas izinnya Sun Januari 2022 Terima kasih Andrianto official untuk musik indahnya. ini kita mendapatkan info ini info penting banget persahabat ya karena bakal hadir versi lengkapnya di bulan Januari 2022. Wow makin gak sabar banget ya? nggak sabar nunggu rilis versi lengkapnya Baru aja teasernya ini aja udah trending Apalagi versi lengkapnya pasti bisa di nomor 1 Yuk kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita Untuk berikutnya juga perhatikan Ada sebuah kabar dari Indotv Trends persahabat ya, Alhamdulillah Pasangan paling nge ini tentunya Lesi dan Rizki Bialan masuk nominasinya persahabat di Indotv Trends Award 2021 Kita lihat nih, untuk info cara mendukung, perhatikan Hashtag Indotv 2021 tahap ketiga, silahkan vote jika kamu suka pasangan Leslie Bilar, caranya gampang banget, cukup follow akun IndotvTrends, lalu like, komentar, dan share di pitch pasangan pilihanmu. Silahkan voting dan tentukan juaranya. Buktikan kekompakanmu sebagai fans. Batas Vot hari Minggu, tanggal 2 bulan 1, 2022, pukul 24.00, waktu Indonesia Barat. Yuk, para sahabat, ya kita buktikan kekompakan kita. Mudah-mudahan Les Bilar menjadi pasangan paling ngetrans di Indotv Trends World 2021 Dikarenakan ini seingannya ada pasangan Richens dan Rian Ada juga pasangan kapal baru Ada Fuji dan Torik Dan tentunya ada juga Ata Aurel banyak sekali juga persahabat ya, pasangan yang lain Wow tentunya kita buktikan aja nih kekompakan kita Karena idola kesayangan kita Pastinya bisa menjadi pasangan paling nge di Indot TV Trends World 2021 Selanjutnya perhatikan juga persahabat ada sebuah spesial yang kita dapatkan Ada sebuah percakapan pesan dengan ribang dodo Persahabat ya perhatikan sebelumnya Ada yang bertanya hmm. Oh, dipanggil apa sama BBL bang? sampai memang ketawa nih ada jawaban dari bang dodok gimana babynya? katanya tuh dipanggil opa mau nggak bang? opa nggak apa-apa yuhu opa dodok yey, <gifat> dipanggilnya opa sekarang ya oleh BBL Masya Allah Semoga mudah-mudahan Bang Dodo selalu memberikan support doa dukungan kepada Les Lawer sahabat ya Jangan sampai lupa tetap selalu mensupport mendukung yang terbaik untuk Les dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar baik dan judukan vitamin terbaru hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya